Ingat betul niringsamikon. Jumpa lagi bersama kami setelah berbuka di channel DSPB TV. Sebelum lanjut jangan lupa untuk pada kesempatan kali ini kamera akan tentang aktif burung perkutut yang berkicau pukul nampak pagi menurut timpon. Berikut adalah pemetaan kami. tuturmeular yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu keterangan burung perkutut. Sejak zaman dahulu burung perkutut selalu dikaitkan dengan hal mistis dan mitos di masyarakat. Mitos burung perkutut berbunyi pada pukul 6 pagi misalnya, memiliki arti beragam yang harus disadari dari pemiliknya. bagian menganggap jika burung perkutut yang berbunyi pada pukul 6 pagi adalah normal namun apa jadinya jika perkutut sayang dora berbunyi terus-menerus. pemilik tentu harus waspada karena perkutut yang berbunyi berulang kali pada pukul 6 pagi merupakan pertanda penting serta mengandung arti yang harus diperhatikan Berikut empat arti burung perkutut bunyi pada pukul 6 pagi yang terjadi terus-menerus 1. Kehabisan Pakan Tak selalu berkaitan dengan hal mistis Satu dari sekian arti burung perkutut berbunyi pukul 6 pagi adalah pertanda pakan telah habis dan harus diberikan yang baru Sama seperti manusia. Burung perkutut merigetkan makanan yang teratur setiap hari. Untuk menghindari suara burung perkutut yang berbunyi terus menerus, berikan pakan secara teratur agar burung tidak mudah stres. 2. Kedatangan tamu dengan niat kurang baik. Pertanda selanjutnya dari burung perkutut yang berbunyi pada pukul 6 pagi yaitu Tuan rumah akan ketatangan tamu dengan niat yang kurang baik sehari dua hari burung perkutut yang berbunyi terus-menerus di pukul 6 pagi adalah wajar karena waktu tersebut adalah waktu manggung perkutut burung perkutut memiliki intuisi yang kuat keberadaannya dapat merasakan energi negatif dari manusia yang hendak dilakukan anggota keluarga rumah tanda bencana alam beberapa jenis burung perkutut percaya mampu memberikan peringatan serius kepada pemiliknya Perkutut sekolah Ratu misalnya dapat memberikan pertanda akan setaraan bumi dan udara yang buka secara bertahap. maka tak heran jika burung perkutut peliharaan yang berbunyi pada pagi hari merupakan indikasi bencana alam yang mungkin saja akan terjadi Anda serangan ilmu hitam tak sedikit yang menyakini jika burung perkutut peliharaan dapat menjadi burung yang mampu menjaga pemiliknya dari serangan ilmu hitam beberapa ilmu gaib dapat terdeteksi oleh burung perkutut. antara lain seperti santet panaspati, hingga guna-guna bukan untuk menak-kenak uti Tergadang burung perkutut memiliki intuisi dan kepekaan hal supranatural yang lebih tinggi dari manusia. Namun begitu, burung perkutut hanyalah sebuah media pemberi peringatan saja. Seperti manusia yang beriman, harus selalu memperbanyak amal saleh agar terhindar dari bencana yang merenggut nyawa dari pengaruh ilmu hitam. Sekian apa yang bisa kami sampaikan.